Assalamu'alaikum sahabat bas. Tahu nggak, jadi di tahun 2014 dulu ada jamaah haji yang ditangkap polisi Mekah gara-gara memotong kiswah lo. Usut punya usut katanya dia percaya kalau kain kiswah ini memiliki khasiat yang bisa menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Duuh, tahu bener nggak sih kiswah punya keberkahan tertentu yang bisa digunakan untuk menyembuhkan orang yang sakit? Mari kita bahas. Kalau kita merujuk pada Quran surah Al-Isra ayat 1, Allah memang memberkahi Baitul Haram dan sekeliling Baitul Maqdis. Tapi yang dimaksud di sini adalah memberikan kebaikan yang banyak dan terus-menerus di tempat tersebut. Cara terbaik untuk ngalap berkah di sana adalah dengan mendatanginya. Tawaf di sekeliling Ka'bah dan beribadah di dalamnya yang pahalanya jauh lebih banyak daripada beribadah di masjid-masjid lainnya. Nah, sekarang udah paham kan? Jadi jangan asal ngalah berkah. Wallahu a'lam.